Halo teman-teman, kembali lagi bersama kakak di channel SDA Seperti biasa kakak sedang di sawah nih Wih, Cuacanya mendung sekali teman-teman Mau hujan uh -oh. <laughs> Kita akan berburu mainan lagi Seperti biasa kita siapkan dulu keranjang ajaibnya loh Tapi mana keranjang ajaibnya ya? Waduh kok oh, enggak ada Wah sebentar-bentar kakak mau main sulap nih Satu, dua, tiga Bim Salabim bim Waih Keranjangnya jatuh dari langit teman-teman Waduh Keren Langsung saja kita cari mainannya Yes Ada gak ya teman-teman Wadidaw -teman? mainan teman-teman wih kotor sekali teman-teman waduh -teman. kita masukkan ke kanjeng hijau hmm. kita cari lagi teman-teman wih dih, ada lagi teman-teman di semak-semak di bawah pohon pisang waduh cari lagi teman-teman wadidaw ada hewan teman-teman Wih kotor sekali bernya. Waduh. Kita masukin. Dis, ada lagi teman-teman. Uh, kotor sekali teman-teman. Waduh. Kita tampil lagi mainannya. Hadi, ada mobil teman-teman. Kita ambil. Wah, semak-semak teman-teman. Waduh, kita masukin hari lagi oh ini apa teman teman ih dapat mainan lagi asik ih kotor sekali teman teman ayo kita cari lagi ada ada lagi teman teman uh kotor sekali teman teman kita uh, -oh. masuk, eh. uh ada lagi teman teman banyak sekali permainannya ini wih keren nah, sebentar udah dapat banyak teman-teman kita cari lagi mana teman-teman kok nggak ada wadidaw ini teman-teman wih kita dapat lagi waduh kita masukin wow wow wow, wow. apa ini teman-teman Wih, ada pistol mainan teman-teman. Wah, keren. Kotor sekali mainannya. Waduh. Kita cari lagi teman-teman. Wadidau. Dapat pistol lagi. Wih. Wih, pistolnya gede banget teman-teman. Wah. Ciu, ciu, ciu, wah keren, kita masukin Yes Kita cari lagi teman-teman Wadidaw, ternyata di bawah kakak ada teman-teman Ini apa ini, waduh aduh, kayak lokomotif kereta teman-teman Wah, kita masukin lagi teman-teman, wow wow, wow wow dapat lagi teman-teman, wis dapat mobil, ini ada lagi teman-teman, wow, keren, ada lagi teman-teman, wow, dapat lagi, wih, keren, kotor sekali teman-teman. Gini, teman-teman. wah dapat lagi. Wow, ada anaknya. Kita masukin. Wow, banyak sekali teman-teman. Wih, ternyata ada lagi teman-teman. Ih, asik! Wow, kotor sekali teman-teman. Minanya langsung saja kita cuci. Yuk, yuk, kita cuci. Teman-teman, kita siapkan air bersihnya. Wow, sekali! Teman-teman, saja kita cuci. Nanti kita lihat hasilnya. Kalau sudah bersih, wah, enak! Wow, wow teman-teman, lagi lagi wih saya truk tambang teman-teman wih keren ini ada lagi teman-teman tak -teman. sama bentuknya wih ternyata truk tambang lagi teman-teman sekarang warna hijau wih Kita ambil lagi wadidaw ternyata ada mobil teman-teman wih Tepuk wow, tayang teman-teman. Oh Wah, ini tadi pistolnya teman-teman. Wow dapat hewan harimau. Eh, oh harimau, salah teman-teman, ternyata singa. Ini tadi teman-teman pistolnya. Cincin. Tarah. Wow terus sekali teman-teman. Wah diro, cium, cium, cium, cium, wah. Iya mana lagi teman-teman. ternyata, ternyata. ada truk apa teman-teman? Wah truk sampah, keren. Iya ada lagi teman-teman. Hmm. Diro truk pemadam. Truk lagi teman-teman, truk -teman. mobil polisi teman-teman, truk lagi teman-teman, truk tambang warna orange, woi dapat hewan lagi teman-teman, hewan apa ini? Macan, guys, udah habis. Teman-teman tinggal satu, kotor spot teman-teman keren. Wuh. Kita lihat hasilnya, teman-teman. Wih, banyak sekali teman-teman. Wadidaw, keren! Wah, kayaknya mau hujan. Teman-teman, udah -teman. dulu ya. Video hari ini sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa kasih like, buat Kakak ya, sama subscribe-nya. Oke, okay? dah.